dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan ini kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah 9 of 1 ataupun 9 Tongkat. untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Libra akan menjadi jutawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021 di sini digambarkan semua pekerjaan, semua usaha, semua job yang dilakukan oleh seorang Libra akan berhasil maksimal, dan mampu mendokar keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan seorang Libra akan ditunggu pekerjaan yang lain, yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan finansial lebih meningkat lagi. Dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya, page of pentacle itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang libra akan menjadi tutawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini berkat doa dari seorang anak, berkat doa dari sebuah keluarga membuat seorang libra, usaha, pekerjaan, setiap job yang dilakukannya akan berhasil maksimal dan mampu mendapatkan keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah DOSAN Secara umumnya desan itu diartikan memberi penyambangan menjadi sosok pencerahan memberikan sebuah doa dan menjadi pendukung dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zolik yang pertama di disini menggambarkan Sosok yang mendoakan, sosok yang mendukung seorang Libra di bulan Desember 2021 adalah sosok seorang anak, sosok sebuah keluarga Yang membuat seorang Libra akan berhasil melakukan apapun usaha, apapun pekerjaannya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Serta disini banyak pekerjaan menunggu seorang Libra yang akan merubah kehidupan lebih bagus lagi Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Eight of Cups ataupun delapan piala untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo. Bakal sukses jadi jutawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Virgo telah berhasil menemukan solusi, menemukan peluang usaha yang dimana akan berdampak positif kepada keuangan finansial seorang Virgo di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini juga digambarkan peningkatan yang sangat drastis terjadi kepada keuangan dan pekerjaan seorang Virgo yang dimana di sini akan membuat seorang Virgo jadi jutawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas Virgo sendiri, seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo akan sukses jadi jutawan dan tajam melintir bulan Desember tahun 2021 dengan panduan masukan dari seseorang yang lebih berpengalaman untuk membuka sebuah usaha. Yang dimana usaha tersebut akan berhasil maksimal yang membuat keuangan jauh lebih meningkat, serta karirnya akan meningkat drastis. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan, sosok yang memberikan penyemangat, sosok yang memberikan masukan kepada seorang Virgo di bulan Desember tahun 2021 adalah seseorang yang lebih tua, yang lebih pengalaman dari seorang Virgo untuk membuka sebuah usaha, untuk mendirikan sebuah usaha yang dimana sini akan mampu berhasil mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan disini juga digambarkan, kayak seorang Virgo akan jauh lebih meningkat drastis dari bulan-bulan sebelumnya, yang dimana disini mampu membuat seorang Virgo jadi jutawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Six of One ataupun 6 Tongkat. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang dimana disini digambarkan sosok seorang Cancer akan sukses jadi jutawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan pencapaian kemenangan puncak akan didapatkan oleh seorang cancer dalam kategori perkara pekerjaan, yang dimana di sini digambarkan seorang cancer bisa diangkat menjadi seorang pemimpin di bulan Desember yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakukan usaha yang dikerjakan oleh cancer sendiri akan berhasil maksimal dan mampu membuat keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi di bulan Desember tahun 2021, dan untuk support energinya adalah. Queen of Sword. secara umumnya Queen of Sword itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan. Pencapaian kemenangan, pencapaian air didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer akan selalu didoakan oleh pasangan, didoakan oleh keluarga, yang dimana di sini seorang Cancer akan direkomendasikan menaik jabatan, yang akan mampu mengumandoka keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer pesawat pasangan akan maju pesat di bulan Desember, yang membuat seorang Cancer akan sukses jadi jutaan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021. Dan jika kartu pesan kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok yang memberikan doa penyemangat kepada seorang n eh, bulan Desember tahun 2021 adalah seorang pasangan sebuah keluarga yang membuat perubahan drastis kepada bukan, pekerjaan serta keuangan dan finansialnya. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Five of Cup ataupun lima piala. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang tersedia gemini yang dimana di sini digambarkan sosok seorang gemini bakal sukses jadi jutawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang gemini selalu menatap masa depan. Dan membuang jauh-jauh masa lalu untuk mukon yang dimana di sini seorang gemini akan menemukan sebuah celah sebuah peluang usaha untuk meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2021 usaha yang dilakukan oleh seorang gemini akan berhasil maksimal yang mampu mendorong keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang gemini akan menjalankan banyak pekerjaan di bulan Desember yang dimana di sini akan mampu mendorong keuangan finansial dan membuat seorang gemini sukses jadi jutawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di disini menggambarkan seseorang Gemini bakal sukses jadi ditawan dan tajam melintir di bulan Desember. Yang dimana sini berkat usaha yang ia lakukan, berkat kegigihan yang ia lakukan, yang dimana juga didukung, didoakan oleh pasangan, didukung, didoakan oleh sebuah keluarga. Dan di disini seorang Gemini digambarkan akan banyak melakukan banyak pekerjaan. Mendapatkan banyak job yang mampu mendapatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan Zedek yang keempat di disini menggambarkan Sosok yang mendoakan, sosok yang menjadi pencerah kepada seorang Gemini adalah sosok sebuah keluarga Sosok seorang pasangan yang membuat pintu terus semakin terbuka membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi Membuat usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini akan meningkat jauh drastis Sehingga di disini dikategorikan seorang Gemini akan jadi ditawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah 3 of Cups ataupun 3 Piala Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries Yang dimana sini digambarkan sosok seorang Aries Bakal sukses jadi jutawan dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021 Disini digambarkan seorang Aries akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan Yang dimana sini sekaligus datangnya yang mampu mendongkrak keuangan Kehidupan finansial lebih bagus lagi Di sini juga digambarkan seorang Aries akan membuka sebuah usaha tambahan Usaha cabang yang dimana sini membuat finansial keuangan jauh lebih meningkat lagi, serta sini tidak tertutup kemungkinan orang Aris akan menjalankan tiga pekerjaan sekaligus di bulan Desember tahun 2021, yang dimana pekerjaan datang dari orang-orang sekitar yang mampu membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih meningkat lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas Haris sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari sosok seseorang yang dekat, sosok yang lebih tua dari seorang Aris yang mampu mendokar keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini berkat masukan, dorongan dari seorang orang tua seorang arus akan membuka usaha tambahan, yang membuat seorang Aris sukses jadi jutawan, dan tajam melintir di bulan Desember tahun 2021, dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan, Sosok yang menjadi pencerah, penyemangat, memberikan masukan kepada seorang aris di bulan Desember tahun 2021 adalah seseorang yang berada di sekitar seseorang terdekat dan usianya di atas aris sendiri, serta orang tua aris yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang aris akan menjalankan tiga pekerjaan yang selalu didukung, dimotivasi oleh orang tua didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat Aries sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang sukses jadi jutawan dan tajam melintir bulan Desember tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua Virgo, yang ketiga Cancer, yang keempat Gemini dan yang kelima adalah zodiak Aries. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang sukses jadi jutawan dan tajam melintir bulan Desember tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Selanjutnya, saya ucapkan wassalamu